Bisa nggak, Om? Merinding, gua ngomongin. Mau viral, ngomongin. Mau viral, ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. ya bisa Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. nicil nicil udah ngomongin. nicil ngomongin. Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau nicil Mau ngomongin. Mau nicil Mau ngomongin. Mau ngomongin. Mau Mau Point point, ke stren. Stren. Ya, usah, kasih poin kebentar di udah kamu usah kasih poin udah mantap wow gede gua salah sih gede gede Gue salah sih <INC don't drink. INCAL>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 E better enak, RRQ juga waduh, enak tuh, dan. Waduh, Wah ya. Waduh, terus. Apa apa guys. Biar PMG cek. Tiga tim Indo ya, guys ya. Sediak di map kali ini. Amin, amin, amin. Amin guys. Fokus gas Indonesia Specialist Grand Final, guys. Catat itu, catat kawan. Tiga tim Indo semua sih, G G batin. Asli bom. Namsin cow, anjing namsin ini memang. Oh, Allah, pak. Anjing supirnya ya. Tiga tim Indo mas. Tiga dari Grand Final guys, jadinya ada empat Maksudnya itu Tiga dari Grand Final guys Jadinya empat Oh gitu bang, iya guys terus lagi Tiga-tiganya, masuk BMG, guys ya Amin Oh. Saya <laughs>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 fez tá, mas já bem betul, dia tersendwis dan EVOS kali ini hanya tinggal satu player aktif, tinggal Mikro Boy yang tersisa dan... Microboy Boy eSport, yuk bisa yuk bantuin BTR tolong adekmu itu makar cok, 4 Ripple ini iya kenok dia sendiri ini nabrak, lho gila berantem lah, berantem kiri dikit bang, kiri dikit bang ah, salah mantul pula bang gak grogol deh, grogol, bakal curang mainnya lu lu, masuk ke namun yeah. terus, berantem terus, terus, bagian atas belum selesai melakukan healing lemparan terus, ada yang ada ini bang, di bagian tapi sabar melakukan push ke bagian dalamnya namun ada diberikan, gila vampire ini berani banget, cok dua lantai, wah, si dapat mana mang tebang atau itu nggak ks ya guys ya di depan guys ya di depan gak ks Oh, oh, oh, Rata oh, kan? lagi gila. in masuk. Ratain bagus tes nggak apa-apa, Cok. Ratain, eh apa-apa tes. poin naik-naik dia. banget Sabar guys ya. Oh ini seru banget, Cok. Asli. nih, Udah fix Back to to bag. to bag. Mac Mac two, to lagi to chicken dinner ZONA Zonanya kayak Indonesia guys Satu Dua Tiga oh so, so, so, so, so, so nah guys belum gitu, nah, nah, nih wah ipos mah aja situ, cowboy wah kena cok ini Alhamdulillah guys ya iya amin guys ya nah pas bang pas bang pas bang dar tapi 15 detik semua tim akan fight dan itu selamat sih jumlah tim masih bertahan akan aja stream tiap hari guys ini enak sih sebenarnya buat secret ya karena mereka tinggal vampire nya ataupun mereka sharing komponen terlebih dahulu juga bergo update untuk wow di di di di Salah ngebom goblok katanya. dari tim Salah ngebohong. Aku mau muntah cok. Mesti kali ini banyak yang gue ini. Ketua tua. Ketua kami. Lelah, khaser gitu, juga. Terbang nah, pen ini cocok. ben ben bagus ben, ngaprem, terjun ke bagian bisa menang loh ada harus nih guys! gak sadarnya itu sumpah, hancur, hancur, hancur. Nice, nice, nice, <fato Years> life, nah, nice, nice, life, nice, nice. Oh, RRQ masuk cok, Aduh tuk, tuk. Apa kan, nuksi dapat, nuksi dapat cok. Bener, nuksi cok. Bener, nuksi dapat cok. Bener, dapat cok. Bener, nuksi cok. Bener, nuksi cok. Bener, nuksi dapat cok. Bener, nuksi cok. Bener, bisa cok. Bener, nuksi cok. Bener, nuksi cok. dapat cok. Bener, Oh dapat cok. Bener, nuksi cok. cok. Bener, nuksi cok. angin. nuksi cok. Bener, nuksi cok juga bisa dong. Luxi? Kalau kita perhatikan dari arah sepuluh kilo guys. Nah, Luxi lagi kan? Luxi. Aksi susah, aksi. Ivo juga masih ada guys. Kacang susu jadi kacang tanah guys ya. Mantap. Soalnya rrq juga mantep guys. Masih reset. Aduh. Kabur asa, kabur yang jauh asa. Selamatkan posisi dari tim RRQ Ivo juga masih ada boy. Diam situ boy. Diam situ boy ya. Ivo masih ada kan. Yeah. baru bisa gendong aja ya Cok lucu ini pasti lucu kali Min sumpah lagi kena kiri di bau bawah woi woi woi gik gik woi gik gik jangan Cok kali ini mendekat ke RRQ sudah mulai menuju ke arah tong-tong yang ada di sekitar RRQ belum ada lebaran ke RRQ kaget kan lu minum air gula lu menyelamatkan posisi dari tim RRQ masih ada BTR masih ada BTR zona bang yoi guys Oh, Love nice, kau dapat, yang terus mengunci lagi, lagi, Gila! lagi,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 kelihatan e, nih punggung, e, lalu, eh ambonco eh, eh, eh, eh. kakinya terspot tapi untungnya masih cukup zona jalan lalu. zona jalan mata lo budek mata Dari lo budek pun dipaksa untuk bergerak masuk ke dalam zona bas bas terus ada seorang asa masih belum tahu kau kau kidal sikit langsung saja melakukan proning dan melakukan healing tenang pergerakan yang dibangun bawah ada seorang qb siap tapi lihat dia dikunci kali ini 2 pel di lawan asal asal asal tapi dengan pergerakan oh juksy dapat cowboy NTNT Evo guys NTNT Evo ya sorry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 Nah, ya. <woron> uh, научiannya. MASTI KAU DATKON Oh Se right. yeah. Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali Sekali lagi Aduh Oh Yang punya bom-bom itu liquid lagi itu masuk Aduh, ngantuk banget sih. Anjing, kobe kobe kompe, kompe, apa? Ini kompeni, nih poin, nih poin, nih poin. Tapi tadi tumpuk, wuh, wuh, cakep Oke, cakep, wuh, wuh, wuh. Makanya, makanya, wuh, wuh, wuh, 14 di GAS 14 empat kill, guys, ya. Tes juga konsisten nih, ya Oklahoma, nah anjir. Gak apa-apa, dia mm. udah ke BMG, cuy. Ini udah ke BMG, cing, apa-apa sih. Kamarnya juga ke BMG, tiga, ya, ke BMG. karena Wah, GIG enak banget, tapi gik udah, lagi, udah di gik Aduh, GIG kamarnya berantem berantem, berantem, berantem, berantem, berantem, sabar zonanya Co anjing keluar. Wah beter main harus maju ini. Kita lu Musik apa ah, guys? Ada dari, dari sana musik ini apa? apa? Dari oh, oh dari, dari posisinya Gik yang kanan nih harus yang kanan nih. TS serak batu. Tapi zona juga sih. cakep banget. Gila Gila. Gila. Gila. Wah, wow, oh, jadi dapat posisi ini oh, Luxi jok. kalau maju. Iya, harus sedikit membuang waktu lebih dari nice. tim oh, Secret. Bisa no, maju, awas Fredo. Aduh Fredo, Fredo ini. Aduh Fredo ini bahaya banget. So, Fredo ngelek, oh, kalau lu butek mata kalau lu butek. Ngelek kok Fredo, ngelek tambak sih. Cakep banget. Sabar, Jennin, oh sabar, sabar, sabar sabar, ini Itu Freddo kenain dong Gus amat... Atau, Gus. Atau, sabar -sabar si control Tinggal mendapatkan dua pemain dari tim Secret yang ada di depan Aduh, dekat cok, Sabar, sabar Nah, Atau, Atau, Men, cakep Eh, masuk loh Wah, masuk. mati, mati, mati, mati, mati Nice Liquid Nice banget, 4-4 hidup, cok. maju, Predo, lu ngapain di Predo? gila. kenal Ah 2, 16, masih oh, 2 lawan 3, 3 better, better, Wait, ada WAH! CAKEP! WAH CAKEP! Potripa, juk, juk BANGUN! Juk juk, juk, juk, juk, BANGUN! BANGUN! BANGUN! masih masih bangun LIQUID LIQUID LIQUID KAMPRET! LIQUID ANJIM BQ Weh hangus kaya roh itu Wah, biran, Man oh. oh, oh, Apa tuh udah banget ini anjing sumpah 16 Berapa tuh 16? 16? 12 <tot> poin <trap duePU epsilon2> <tot> Bentar hasil satu. Enggak deh. Oh sama. Bawa. Simpan, bawa. Aminin, Ayo, aminin aminin aminin. Eh. Bisa, bisa jadi bisa Cok. jadi. Tadi kan ya, beda 10 iya. poin.